Di kesenyapa Malam itu Berdengar simfoni Yang mengalun jauh Mintian sebuah Yang mendambakan Belayang kasih sayang Ia yang Got down. Dia yang mengharapkan kehadiran seorang kasih, namun begitu kenyataan. Bahkan kasih aku juga tak.